Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya ada kabar spesial bagi persahabat. Ya ada tentunya postingan foto momen ketika di acara konser Leslar pemimpinmu, persahabat ya luar biasa. Tentunya baru terlihat postingan foto romantis dari Lesti dan Rizky Bilar, persahabat ya kita melihat. Postingan ini merasa bangga dan bahagia. Mudah-mudahan tentunya hubungan mereka pun selalu diberikan kebahagiaan. Pas banget persahabat ya, dari lirik lagu single terbarunya Rizky Bilar, si gadis manis tepatnya tentunya ditujukan oleh Rizky Bilar untuk didea Lesti Gejor. Makin bangga dan makan bahagia tentunya mengidolakan Lesti dan Rizky pilar. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada unggahan bahagia spesial dari Kak Rio Motret. Persahabat ya baru saja mengunggah sebuah postingan foto cantik, Dedek Lesti Kejora. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rio, disitu mengatakan dari kemarin ini fans Leslar, Lesti Kejora Rizky Bilar, pada ngebet banget pengen lihat foto private mereka. Nih, aku kasih intip satu aja ya, sabar ya guys, coming soon, pokoknya. Tuh, para sahabat ya. Ini adalah hasil foto free wedding Lesti nih para ya dari Kak rio Motret Luar biasa cantiknya apalagi tentunya mereka pastinya terlihat sangat serasi banget ya. Memakai ada Sunda nih luar biasa kita makin penasaran dan makin dibuat traveling para ya Kejutan yang akan diberikan soal foto free wedding Lesti dan Rizky pilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya dibanjir di banyak komentar hingga respon dari para fans Yakni dari akun Instagram les Lardon Lovers mengatakan Masya Allah gelis Selanjutnya ada komentar lain dari akun Anti3012 Mengatakan gak sabar Eh trio motret gak sabar pastinya kita menunggu Tentunya hasil terbaik foto free wedding Leslie dan Rizky Bilar. Doakan saja yang persahabat yang mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Lesti dan Bila selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Tetap dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini informasi di malam hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.